Apa yang saya perjalankan 10 tahun, kita pelajarin sebagai experience, kita pindahin menjadi knowledge, kemudian jadi science. Saya bilang, Ki, untuk jadi saya, ini tiga fase yang dilewatin, A, B, C, D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Jaki di acara Mari Berkenalan di episode kali ini kita bertamu ke kandang atau ke markasnya Indonesia Photography Archive dan Humanika ya nah kita bakal berkenalan jujur Jaki aja udah beberapa kali ketemu cuman belum sempat kita berkenalan secara iya, langsung kayak gini dengan Kang Andang siap Oh, Oke, okay. Kang Andang, Jogi sempat ya baca-baca hmm. tentang Kang Andang ini? Basicnya itu uh, pendidikan seni ya, yeah. di UPI. Ngambil S1 di UPI 2004, itu pendidikan seni itu ngebahas kayak gimana aja sih? Ah, itu seni rupa ya, tentang hmm. sederhananya jadi guru seni rupa, sebenarnya. Hmm. Tapi pada kenyataannya, nggak semua jadi guru seni rupa, yeah. Gitu. Yeah. Tapi basic kita tuh diajarin tentang pedagogik, pedagogik apa ilmu tentang ngajar gitu ya. Mm -hmm. jadi bagaimana mengajarkan seni rupa, tapi dengan satu sistem pengajaran atau pembelajaran yang memang terukur. Kan kadang-kadang seni itu adalah seni memang masalah estetik, masalah yeah. rasa, iya yeah. tapi ternyata ada yang mengajarkannya. Sejar ada nilai yang dimilainya ya. Ada ada value, ada nilai. Nggak cuma estetik doang, Ki. Tapi sampai ke kognitif, afektifnya juga. Oh. Nah, sekarang yang jadi lucu, pendidikan seni rupa, belah, iya, ya. Iya. pendidikan ya. Dimulai dari pendidikan seni rupa. Sekarang mendirikan, jadi Jacky nyebutnya founder kah? Atau owner kah? Founder, ini? Founder, founder, founder. Karena ownernya, owner seluruh bangsa Indonesia nantinya, Ki. Jadi milik semua, semua betul. Jadi founder dari IPA dan Humanika yes, Ini dari Humanika dengan IPA itu yang jalan duluan yang mana sih? Humanika, sebetulnya oh, Humanika Humanika yang support IPA ya. Okay. Yeah. Indonesia Fotografi Archive, archive. archive. Yes. Seni Rupa Kenapa ke Archive fotografi? Oke okay. uh, Mungkin cerita di Seni Rupa sendiri waktu saya satu <laughs> Itu saya memang... Uh, Wah benar sih pak, tapi saya memilih medium berkali fotografi Ki. Jadi dulu pada masa semua orang bikin lukisan menggunakan cat minyak, akrilik yeah. dan lain-lain, saya pakai fotografi sebagai mediumnya. Berarti saat... lintas media dong? Iya, yeah, pada pada saat itu, <laughs> pada saat itu orang juga banyak. Tapi juga bukan berarti fotografi pure fotografi dalam artian rekaman realitas, tapi saya pendekatan dengan abstrak saya Kemudian pakai teknik-teknik fotografi, fotografi kayak fotogram gitu. Jadi, kita nggak ngelihat fotografi. Seperti kebanyakan dalam artian rekaman realitas doang. Yeah. Tapi justru ngebangun imajinasi baru di situ. Dan meng sesuatu juga yeah. ya, berarti Jadi, uh, siapa tahu ada teman-teman yang nonton juga belum tahu bahwa IPA itu bergerak di bidang apa sih? Oke. Okay. IPA itu yang pasti bergerak di bidang collecting kemudian researching publishing yang berhubungan dengan arsip fotografi di Indonesia Ki. Jadi itulah kenapa mungkin di sini dilihat ada beberapa artefak maupun juga arsip ya yang berhubungan dengan fotografi ya. Ada arsip, ada artefak dan lain-lainnya. Nah, jadi buat teman-teman yang memang punya passion untuk melihat bagaimana shaping fotografi Indonesia hari ini. Nah, kita lagi nata itu Ki lagi ngebangun tentang bentuk bentuk fotografi Indonesia hari ini dengan cara mengkolek, meresearch semua hal yang berhubungan fotografi Indonesia. Kenapa ke arah sana? iya, oh, yeah. kayak yeah. Gini, gini, makin hari kita makin jauh. Iya. Yeah. Fotografi itu Just makin sure. jauh kita sekarang Cuma, macam beyond buat kita. Terutama yang berhubungan dengan teknologinya, makin beyond. Huh. Benar <laughs> Baru beli ini. Wah, wow, ada beli. yang baru dan makin gak kebeli kayak yeah. gitu, tapi akhirnya kita mempertanyakan tentang apa sih yang membentuk ya, fotografi itu sendiri pasti bukan cuma teknologinya ya. tapi ada hal lainnya esensi apa sih fotografi ya, itu selain teknologi? Betul. ada histori ada pemikiran-pemikiran, jadi fotografi dibangun di semua elemen dan fotografi juga bukan dibangun dari cuma masalah artefaknya doang, bukan cuma dibangun dari foto fotonya, tapi juga behind every photography di balik setiap foto-fotonya, ada pelakunya, ada pemikiran-pemikirannya, ada konsep-konsepnya, ada kontribusi, ada histori, ya kan? Itu yang kita coba kali Dan mudah-mudahan, itu akan menggambarkan fotografi Indonesia hari, dan besok. Ya, jadi sebagai sih, karena kemarin Jaki sempat ngobrol sama Kang Mayu dan Jaki juga bercerita jadi sempat kuliah di Jakarta di, di kampus Jakarta Jaki ngambil penyerdaraan televisi gitu Jaki belajar tentang sejarah film Indonesia jadi mata kuliah itu ada sejarah film dunia ada sejarah film Indonesia tapi di saat sejarah fotografi itu uh, gak, uh, sedikit mungkin membahas tentang sejarah fotografi Indonesia ya mungkin karena arah itukah ya, ya. IPA konsen di archive di fotografi ya itu juga satu PR sih, bagaimana kita selalu mencerita tentang sejarah hadirnya fotografi. Kita disebutin dari Dager, Nips, ya kan? Semua kita obrolin, tapi nggak ada obrolan tentang siapa yang berkontribusi tentang fotografi di Indonesia ini. Hmm. Ya. Jadi, kayak ada missing link. Ada missing link, dan bahkan kuliah kita di foto kuliah fotografi pun bicara sejarah jarang sekali diceritakan tentang sejarah fotografi Indonesia. Hmm. Jadi, jadi, kayak kita udah padahal logikanya kehadiran fotografi di Indonesia itu hanya dua tahun setelah dideklarasi oleh sebagai, oleh Prancis Arago ya, dia cerita bahwa oke okay, ada penemuan dari daguer, ya. 19 Agustus 1839 belas dua tahun kemudian udah ada fotografi di Indonesia, udah ada, ada 1841 udah datang ke sini tuh, yang bersaudara juga siapa? Salah satunya yang bersaudara, ya kan? Jadi, ya sebenarnya miris ya di Indonesia itu kayak kita analogikan fotografi itu manusia. Manusianya ada, ya. tapi nggak tahu dari mana. Yes. Ini alien kali, alien. So, jadi manusia. Dan kayak kayak kita lupa tentang menceritakan Who Jadi, are jadi manusia. Jadi, manusia jadi manusia. Ya manusia jadi manusia. Jadi, manusia jadi manusia. Jadi, manusia jadi manusia. Jadi, manusia Siapa yang memperjalankan pertama kalinya di fotografi di Indonesia? Kenapa sih bisa se-in ini? Gitu? Kenapa sampai hari ini ada dan bertahan dan sekarang malah jadi gaya hidup lifestyle fotografi ya, itu. Ya. Everyone can be photographer, mau right yeah. gitu, gitu. Ya kan? Tapi kita lupa tentang siapa yang memperkenalkannya, siapa yang memperjalankan dan siapa yang berkontribusi dan yang pasti kontribusi nggak cuma di fotografi doang, Ki. Ya kan fotografi fotografer kontribusinya bukan tentang fotonya doa, iya. bukan tentang fotografinya, tapi tentang apa yang menjadikan hidup kita hari ini. Iya, Jadi, karena kalau misalnya kita bilang juga ya di eh, garis sejarah Indonesia itu di museum manapun itu rata-rata bukti otentiknya itu hasil foto. Yes, salah satu adalah <laughs> foto digunakan sebagai sumber bukti kebenaran, ya, ya. walaupun masih sangat. Nah, Tanda-tanya ya ya yes. tapi ya itu jadi suka ketawa-ketawa gitu sama Wahyu bahwa gila ya museum Indonesia seluruhnya pakai bahan dari dunia fotografi yes. gitu jadi bukti-buktinya itu fotografi tapi museum fotografi pun nggak ada di Indonesia yes. <laughs> itu yang apa namanya menarik ya sebenarnya kontribusinya luar biasa ya eh, tapi dia tidak punya ruang dan tempat gitu loh di Indonesia Ya yeah. kehadirannya begitu diakui, kehadirannya begitu Wah. dipercaya gitu ya, tapi juga diremehkan bisa jadi atau dilupakan oleh banyak orang tentang kehadirannya. Jadi kehadiran fotografinya diakui, tapi orang di balik fotografinya nggak yes. diakui. Jadi It, okay. ngambil kesimpulan itu benar gak salah? Salah satunya. Salah satunya, salah satunya tentang ya. bagaimana kita mengapresiasi peran orang-orang di fotografi, karena kita nggak pernah nggak pernah bisa dipisahin loh ki. Kamu ngeliat foto, pasti ngelihat behind every Iya. Yep. ada idea, ada konsep. Yep. Siapa yang punya konsep? People? fotografer atau fotografi. Dan proses kreatif itu bukan hanya sekedar tentang alat apa yang kita gunakan, tapi bagaimana kita menggunakan alat itu. Yes. Itu kan selalu dikonsep ya dengan orang-orang hmm. pada zaman dulu, dan mungkin beberapa orang sekarang masih menjalani itu. Berbicara kita tentang fotografi kehilangan tentang who are, atau siapa aku yes. di, di Indonesia nah sekarang Jackie pengen tahu dulu nih Kang Andang berterjun ber, ke dunia yang namanya seni rupa ya seni rupa di UPI Awalnya itu kan di masa mudanya tuh apa sih yang dilakukan? sampai kejerumus di lubang kesenian di area kata dia. dia, dia, dia, dia, dia, dia. ini salah satu cara menghindari mata kuliah yang eksakta. Jadi kau <laughs> ya kan, itu alasan yang paling logis lah nggak mau Walaupun di awalnya punya cita-cita dari mulai jadi dokter, arsitek semakin realistis ya kan ternyata kapasitas kita nggak nyampe <laughs> di situ ya kan. Akhirnya saya milih seni rupa. Itupun juga. Uh, saya ngelihat di akhir-akhir waktu SMA nih, saya udah mulai kenal fotografi sebetulnya, tapi fotografi saat itu tuh mahal ki. Uh sampai sekarang? Iya. Yeah, yeah. sekarang, <laughs> sekarang ada pilihan ki. Ada iya. pilihan. Sekarang kan? mau bisa minjem yeah, yang bisa, punya lah. Bisa bikin sekarang hmm, Ki, oh Bisa iya. bikin sekarang. maksudnya udah 200 tahun kita belum bisa bikin kamera, hmm. ya yeah, kan teknologi tuh. Nah, jadi pada saat itu Hmm, saya udah kenal fotografi, kemudian saya ngelihat apa yang kira-kira berkaitan dengan fotografi yang berhubungan visual, seni Pak pilihannya, ya kan. nah saya milih masuk ke UPI karena sebenarnya saya punya historis lah, keluarga saya orang-orang pendidik sebetulnya. pilihannya saya seni murni. cuma pada saat itu pasti dipertanyakan ki, mau jadi apa? itu sih. ya kan, pilihan. mau jadi apa, ya kan? gimana sih ya. caranya kang Andeng? di saat sudah memutuskan, oke, okay. <klihat> walaupun keluarga dari dunia pendidikan hmm. di saat memilih seni itu adalah salah satu uh susah banget kayaknya ya, susah, ya iya. memperjuangkannya tuh itu. makanya juga saya bikin ini kalau sebenarnya pilih waktu itu berbarengan dan unpas unpas pertama kali itu muncul muncul ya. dari tahun 90an 90an lah 90an 96 90 97 lah ya, ya. ya. 97 <laughs> lah ya. Okay. nah saya ngomong saya mungkin mau masuk ke unpas fotografi tapi pada saat itu juga dipertanyakan dengan hal fotografi itu mahal, nanti gimana kuliahnya, kan butuh alat, blablabla, Udah dah saya tetep pengen ngebagaiin orang tua saya, akhirnya sama milih UPI dan lucunya juga, kalau orang kan milih UPI itu, biasanya eh, pendidikan bahasa Inggris, ya. kimia, senior rupa tuh terakhir iya, kalau ke jeblos lah nah, kalau ke jeblos, ini enggak, dibalik Pilihan pertama susah senior rupa, kedua kimia, ketiga bahasa Inggris ya, kan? apa sih yang dijelasin ke orang tua bahwa saya pengen di bidang seni, ya sebenarnya keluarga saya juga nggak jauh-jauh banget sih Ki, dengan kehidupan berkesenian, sebenarnya. Cuman dia lebih pada seni-seni tradisi, ya kan seni tradisional. Hmm. nah, tapi ketika memilih seni, pak semua orang mempertanyakan tentang kira mau jadi apa, pertama ibu lah pak, Siki. tapi ada satu orang yang nggak pernah mempertanyakan tentang mau jadi apa, bapak pasti bapak kita mah udahlah nggak banyak ngomong silakan tentang menjawabin oh. aja yang tentang menjawab nah saya cuman bilang bahwa uh, mungkin saya punya keinginan untuk uh, menjadi butuh medium saya bilang saya butuh medium buat mengekspresikan apa yang saya pikirin apa yang saya rasakan ya, kan? dan akhirnya bilang uh, mungkin senupa menjadi salah satu pilihan paling bijaksana buat sekarang saya bilang gitu dan, terus orang tua ya udah silakan ya kan tapi ikut ujian ya. Tadi saya pikir nggak ada ujian ujian gitu loh ki. Yeah. Ternyata ujian gambar, ujian segala macam <laughs> dah. Ya tapi alhamdulillah masuk lagi. Itu saya jelasin, saya butuh satu medium untuk medium ekspresi saya medium. Karena pada itu, saya memang udah mulai nunjukin minat saya di fotografi dan seni rupa ki. Jadi mulai saya suka koleksi komik itu ki. Kuning saya suka bikin apa namanya kaos, t-shirt pada zaman dulu kan oh, lagi ini sablon, ya, sablon saya juga sablon terus saya bikin gambar-gambar. Nah dulu saya sebelum kuliah awal tuh saya buka eh, apa namanya craft di Gramedia, ki, jadi kayak handicraft gitu, handicraft daur ulang gitu ya, kayak gitu saya lakukan. Jadi saya punya punya booth gitu ya khusus satu bulan nyewa di sana menjelang lebaran dan valentine. Ada masa itu. Jadi sih, setiap pulang kuliah tuh nongkrong di sana, di Gramedia di Bandung situ, kayak hmm. Bikinin kerajinan tangan gitu, jadi kayak kartu ucapan, oh. ngelukis Ki. udah kayak gitu-gituan, dari Dengan zaman belakinya keluar SMA itu Kira? udah otaknya udah, udah maksudnya, oh saya pengen ngapain, ngapain ya. udah. udah tergambar. Ya, Gambar uh, ya. Nah, cuman pada saat masuk kuliah Biasa anak baru, dipeloncot ya, Ki. Hmm. Jadi, saya disuruh performance art, semua anak-anak baru di acara DS, performance art, semua pakai lumpur. pakai celana pendek. Semua anak-anak baru dilumpurin semua, Ki. udahlah Terus, kita jalan-jalan di kampus, ya. Tapi pada akhirnya saya bilang, gue enggak kayak gini deh kayaknya. Hati, saya nggak bilang, saya nggak di sana, gitu loh. Tapi saya ngeliat ada satu yang dibutuhin. Dokumentasi, Ki jadi pada saat itu mereka perform, siapa yang mendokumentasikan peristiwa-peristiwa ini iya. ya kan ada peristiwa teater, karena berhubungan dengan seni rupa ya iya. ada teater, ada tari, ada ya, karena lingkungan seni, ada musik sampai juga teman-teman kita uh, bikin karya seni rupa mereka kan suka bingung tentang mendokumentasikan karyanya iya. pada saat itu agar banyak yang menikmati yes. buat ikut lomba, buat segala macam dulu paling tren itu Philip Morris jadi saya sebagai tukang repronya Rekayasa di rumah teman-teman saya, jadi oke okay, ndak? Ada lomba film Morris, kayak, keliling itu keliling kosan. Oke, okay. terus kalau teman-teman TA, tugas akhir, udah sih fotografer itunya. Jadi saya ngerasa bahwa ada satu peran yang dibutuhkan dalam berkesenian, gak harus selalu di frontman. Iya, iya. Yeah. Ada saya milih sebagai dokumen walaupun dokumentor. jarang disebut ya. Yes, nggak oke. Eh, kehadiran kita juga, eh, endang difoto bareng. Enggak, kehadiran saya udah cukup dengan karya foto saya aja, dan orang yang difoto bakal ngeh. Ini yang motor ini, hmm. Kang Andah. Yes, <laughs> kan? Iya, enggak Itu enggak banyak, jadi diferensiasi jelas. <laughs> itu yang jadi aneh. Saya mulai betul-betul menekuni fotografi di situ. Ya, jadi buat teman-teman ya maksudnya Untuk zaman sekarang, mungkin sekarang ini di 2021 Mungkin uh, untuk hal-hal yang berbau kesenian Berbau apapun itu uh, Orang tua zaman sekarang udah mulai melek Ya, ya maksudnya udah mulai sebenarnya zaman dulu juga ngebebasin Cuman ada tes dulu lah Jadi memper, uh, orang tua kita pengen tahu Kita bener-bener serius. serius gak sih Apa? disitu nggak cuman karena lagi rame ya. di sana, atau biasanya kayak gitu, cuman buat teman temen yang ada di tahun-tahun sekarang sih, sebenarnya nikmatin yang sekarang, kemudahan-kemudahan yang udah ada sih. Ya, karena udah banyak referensinya, kayak hmm. yang jadi fotografer sukses banyak, yang jadi ya. seniman banyak gitu. Jadi, ya, ya. udah bisa kita tunjukkan, karena mungkin ke Andang dan mungkin di termasuk orang-orang yang hidup. Uh, kita fotokannya siapa nih? Iya hmm. ngasih tau ke orang tua. Kita bisa sukses loh kayak siapa, kan bingung. Hmm. Iya <ksidur> nah. nah, kan. Endingnya mau seperti siapa, seperti apa tuh dulu masih, masih. bisa dihitung jari lagi. Iya. Sekarang kita bisa open di internet bisa tunjukin semuanya. Iya. Dan jujur, mungkin karena medianya dulu belum sampai bahas ini ya. ya. Sebenarnya emang udah banyak contoh-contoh fotografer jadi atau seniman-seniman yang bagus itu dan sukses itu udah banyak. Cuman kita belum dapat medianya nih. Iya. Masa kita harus coba. Laporin, ayo mah kita ke ya, si bapak itu kan ya, gak mungkin gak gitu. Oke. ya emang jadi ya, termasuk ya alhamdulillah dapat yang tekanan-tekanan itulah di saat kita ya. di pengen berkesenian dulu orang tua dan mungkin keluarga besar yang sebenarnya orang tua bakal selalu jadi support sistem kita. Cuman biasanya omongan tetangga, omongan saudara itu yang bisa jadi bumerang. <laughs> Oke, makanya ditunjukin pada saat Lebaran. Oke, jadi kalau Lebaran ngumpul, foto bareng kita yang motret itu yang kita lakukan menunjukkan pada mereka, ya kan? Dengan apa? Setiap tahun kameranya rubah, lebih bagus, lebih bagus, <laughs> lebih bagus. Lebih bagus <laughs> gitu. Itu salah satu, satu strateginya ya ki, ya kan? Iya sih. Sampai di titik kita diakui, gitu yes. ya. sih ya. perjuangan kita waktu zaman dulu mungkin ya bukan lebay, cuman emang uh, kita aja berjuang untuk dari lingkungan diri kita aja udah lumayan berat gitu. Apalagi berjuang keluar itu malah ngelatih kita ya untuk lebih diakui di luar lagi sekarang itu kang proses kang mengenal dunia seni dan yang jadi penasaran tadi ipa udah dijelaskan hmm. sedikit tentang hmm. ipa sebelum lanjut ipa jaki pengen nanya deh humanika oke okay. kepikiran bikin humanika itu apa sih alasan awalnya oke okay. uh, sama ya dulu memang saya berkesenian tapi kemudian muncul apresiasi apresiasi ki ya kan? jadi dulu kita kalau motret kadang-kadang cuma cukup diajak makan disiapin filmnya dicuci cetakin udah seneng hmm. tapi lama-lama orang mulai mulendang uh, gue punya budget sekian ke macam. terus saya saya bilang oke okay, gue fotoin ya terus dia endang gue ada lebihnya sekamacam Terus lama-lama orang mulai melihat kayaknya saya butuh wadah makanya saya bikinin pemanika dari pemanika itu brand sebenarnya pemanika itu brand oke. Hmm. jadi Nah, itulah kenapa uh, kalau orang melihat bahwa humanika itu seperti cuman art space, humanika itu seperti kamu melihatnya toko, seperti... toko buku, toko eh, ya. dulu, ya. jadi tahu humanika itu jalan sudah itu jadi nyari buku nyari foto buku, ya iya ya, ya benar iya ya, ya. ya, ya humanika pokoknya semua berkaitan dengan fotografi gitu, ya kan? Nah, humanika itu singkatan sebenarnya Ki, human communication. Ablu tentunya ki oh, jadi mantap kan, <laughs> ya, karena hubungan kita kan selalu dengan manusia iya. fotografi sangat erat dengan manusia. manusia nah itu juga udah panjang ki Umanika tuh dari saya buka pertama tuh di uh, oh, tahun Geger Kalong 2003 2004 lah berarti belum beres ya kuliah itu belum belum beres oh, di Umanika tuh di Geger Kalong deket dete ki gue bikin terus pindah ke apa namanya bedas pokoknya sebagai kontraktor ya pindah-pindah, pindah-pindah. Karena saya juga pengen mandiri ya, pengen berbeda ngebangun yeah. satu wadah nggak, cuma sekedar. Oke, okay, kita punya apa usaha fotografi, kita punya bergerak ke bidang fotografi, tapi kita nggak prepare banyak hal, ya yeah. you kan? Know? Hanya sekedar cuman punya brand aja yeah. tapi nggak punya sistemnya. Iya, yeah. ini kita bikin ini sampai di Cipedes, sampai saya punya juga sama temen di Setrasari, kemudian kita pindah ke Jakarta. Saya menurut saya di Jakarta itu di sempat di pencernihan, sempat juga punya virtual office ya kalau dulu mah. Jadi kita sewa satu tempat tapi barengan, kalau yeah. rapat, kalau meeting baru And datang ke sana. Itu di SW Joyo Center, di SCBD. Terus, terakhir itu Jakarta tuh di Kemang. Ki. Wow, sampai Kemang? Sampai Kemang 2015. Pokoknya kita ngelewatin banyak hal modalnya dari mana? Cuman ya, nih kaya ya, ya, kayak tuh bisa Jacky aja di bidang ini udah lumayan lah hmm. belum lama cuman hmm. untuk uh, jadi untuk kontrak dan ya, untuk ya. jadi sesuatu itu uh berat banget Ya sih Ki itu ngalamin saya dari mulai punya satu kamera, kemudian dua kamera, terus saya pernah freelance di beberapa tempat. Nah investasi yang saya lakukan dua biasanya Ki satu kalat cadrui ke pendidikan. Jadi saya tahu dua ini. Jadi saya beli alat, kemudian saya juga bergaul di ruang pendidikan, di ruang akademis yang nggak cuman di fotografi doang. Ya. Karena saya ngerasa nggak kalau saya terus berorientasi pada alat investasinya, saya mungkin bakal cuman jadi kolektor doang. Ya. Tapi saya harus punya ruang lain yang mau perdayakan diri saya lebih daripada itu. Ini bukan endingnya hanya experience. Yes. Tapi ada knowledge itu sih yang Jacky ngelakuin. jaki jarang banget uh, ngumpulin <gif> uh, aset itu lebih ke pendidikan. Yes. Jadi ya modalnya itu benar-benar dikumpulin dari ya, alat, platform. Eh satu kamera itu, dan kalau saya ceritain tuh beli kamera itu saya di Surabaya. Baya kan jauh-jauh jadi gini, saya pada saat itu beli kamera juga nggak mudah ki. Akhirnya saya punya punya paman di. Surabaya dibilang, Dang, kalau beli kamera tuh ada di pasar turi banyak. Oh iya, ya, pasar, eh, pasar turi. turi. Oke, okay, saya dikasih uang sama orang tua saya, supporting system terbaik saya. Masih 450 ribu kalau dulu, eh, kalau nggak salah. Dan saya datang ke sana, ternyata kurang duitnya, Ki. Jadi saya udah mau memelas, memelas, saya dari Bandung, ini, oh belum bisa. aja 550 550000 beda cepet, tapi hmm. udah malu minta lagi. Dan padahal itu susah juga ya kirim-kiriman duit, yeah. jadi sekarang Ki. Minta ke orang tua lagi malu, akhirnya saya inget terakhir kali tuh, pas saya mau balik ke Bandung, itu sorenya pagi-pagi saya usaha lagi, bang, saya cuma punya duit segini, saya pengen punya kamera. Akhirnya apa yang dia lakukan? Oke, saya kasih kameranya, tapi saya pretelin ya, talinya diambil, oh. ya kan, terus casingnya diambil, filternya diambil, kenapa, apa apa saya bilang, apa, -apa. Ya. yang penting saya punya satu kamera, satu lensa, saya bilang tasnya juga nggak dikasih ki. yang saya lakukan adalah saya udah beli itu udah seneng, saya masih punya duit sisa, beli buat tempatnya ya buat. Yeah. saya beli ini, semacam kayak apa ya taplak gitu loh ki. apa namanya itu kayak buat lap-lap gitu loh, oh, yang kotak-kotak ya, gitu kain, kain, kain gitu. Kain, kain kain ya, kan dia pasaturi ya di bawah ada pasar hmm. gitu. Jadi saya beli itu, dibungkus, diikat, pakai kayak lap kayak gitu yang kotak-kotak, pakai plastik, udah itu mah di dari Surabaya ke Bandung di Kiwe terus ki Berarti di, di giniwe ya, terus dah lah kayak mungkin begini kan? <laughs> <laughs> karena Indonesia ya, itu adalah satu kepercayaan dari orang tua saya ketika ngasih kesempatan itu. Bagi dulu saya suka masih minjem gitu ki ama saudara minjem ama dulu mah di kantor orang tua juga ada main kamera ya. terus minjem lihat pakai nyobain ya, gitu ya terus suka artinya yaudahlah daripada ini. Ini beli itu kamera pertama saya ftb ftbt ftb canon okay, ftb lima puluh mili satu koma fd dan kameranya masih ada di bawah. Wih, wih. Yeah. itu sih kamera pertama karena yang bisa menjadikan kita seperti yeah. ini ya, kamera pertama yeah. jangan sampai dilepas deh. Yeah. <laughs> Kalaupun tapi dulu mah nggak pernah kita punya kamera satu terus punya kamera dua enggak ki yang satu dijual dulu yeah. dia dapet ini nah yang saya lakukan sekarang tuh ngetres kamera kamera yang pernah saya miliki. Jadi dicari lagi. Saya cari lagi dan itu hampir 80% sudah saya dapat lagi dan barang yang sama, hampir sama. karena Pak? Nah. Padahal sih itu ngetresnya nggak susah sih. Oh, berarti kita ngejual kemana? itu? Oh, iya, ke ke detail, ya? Iya, ke kalau dulu kan nggak banyak yang jual Iyi, kamera. Iya. Yang jual itu kan ketahuan sih A, terus yang beli paling si B. Hmm. Paling teman-teman kita lagi. Iya ya. Ruang lingkupnya nggak terlalu iya. luas kayak sekarang. Sekarang nah, ya. kita jual udah nggak tahu. Oh, udah nggak tahu. Siapa yang... Tau siapa yang beli, tau. siapa tahu bisa. Yang beli di luar kota dan itu yang saya lakukan, Ki. Nah dari situ saya ngerasa, terus saya latihan terus, saya motretin semua teman-teman saya, kebanyakan teman-teman ya, keluarga udah praktikalnya gitu. Free? Free for free pertama-pertama. Karena dulu juga cuci cetak nggak mahal juga ya, Ki. Hmm. Pada saat itu saya masih, bukan nggak mahal ya, saya masih bisa menyisikan lah sedikit uang buat nyuci, buat cetak, setelah untuk salah satu cara untuk biar bisa diakui dengan ngemodal dulu lah kasarnya yes, investasi sih, Ki. maksudnya kita butuh resources, butuh sumber daya yang kita punya apa? ya gitulah, And... jadi sebenarnya emang ya, berarti kan nggak yang percaya waktu itu bahwa membeli kamera itu hanya sekedar alat, yes. kamera itu alat kan yes. walaupun pertama kali beli itu adalah hal yang paling salah satu yang paling membahagiakan yang pernah saya miliki karena itu menjadi medium tadi kita menjadi alat biasanya kalau kita beli sesuatu tuh endingnya doang jadi yeah. jadi ending dari satu ini tapi itu jadi mediumnya doang jadi awal malah jadi kita awal. jadi apa yes. itu karena belanja yeah. alat itu kan Betul. Betul, okay. nah gak kebayang ya makanya jadi uh, harus ke Surabaya. Surabaya. jadi juga dengar dari Kang Pocang gitu bahwa Jack, ya, uh, saya beli kamera, beli alat-alat itu nggak bisa di sembarangan. Jadi kita paling di airport mana, hmm. lagi apa, lagi kerja, baru bisa beli. Wow, oh, benar yeah. susah itu ya zaman dulu itu. Dulu, Ki. Dan satu lagi yang sulit pada saya itu ada belajar. Ya, nah, semua orang mau berbagi, Ki. Karena dia ngerasa bahwa ilmu yang dia dapat juga nggak murah. Dan nggak, nggak, nggak mudah. Nggak mudah. Karena pertama, Uh, ini bisa kalangan tertentu yang punya punya kesempatan buat belajar ya. ini. Kedua buku referensinya bahasa Inggris semua ki. Iya. Nah tapi itu juga jadi alasan kenapa saya bikin buku glossary. Hmm. Tahun 2004 saya bikin satu buku yang isinya istilah-istilah fotografi, uh, bergambar. Ya buku foto atau buku kayak kamus kayak kamus, kamus, ya, kamus. dictionary Tapi saya juga bikinnya keduanya. Visual dictionary, kamu jadi tahun 2004 saya bikin, 2007 dicetak ulang. Iya karena yang jadi tahu emang zaman dulu mungkin nggak uh, semudah zaman sekarang. Belajar itu sengganya kita harus ada effort kita menghampiri siapa, ke kemana betul, gitu. Kalau zaman sekarang kan jadi tinggal buka YouTube. Jadi yeah. kalau zaman dulu emang kita harus kemana, yeah. ke siapa dan Mau untuk benar-benar belajar itu ada effortnya lah. Mulai dari kasarnya jadi asisten nih ki. Ya, bawa -bawa, eh. Iya, bawa bawa tiang, bawa bawa lampu ya. kastar. Karena tapi itu kita ngerasa bahwa kita tuh punya guru, ya. itu, loh, ki. itu kita ngerasa kayak kayak kalau film kungfu panda gitu kan kita hmm. punya guru masternya. Kita tuh benar belajar. Kalau sekarang tumbuh banyak master sebetulnya hari ini tiba-tiba master bisa jadi ya. <laughs> tapi engagement-nya enggak ada hmm. karena mereka hanya melihat hasil akhir iya ya kan oh, foto-nya keren ngikutin gayanya kalau ini enggak kita sampe ngikutin perilakunya Iya. apa gitu. bener-bener kita uh, kasarnya nge-save nge memori kita itu via mata kita gitu. cara hmm. dia bekerja cara, iya. cara memperlakukan alat oh. itu bener-bener media mata kita itu bener-bener jadi alat perekam banget jadi santri lah nyantri di sana nyantri sama guru sama itu mungkin banget ya pada dan jatuh. mungkin pada zaman itu yang jadi rasa bahwa fotografi dan seni rupa itu bersinggungan iya. maksudnya di Ada ruang di... berbeda iya karena seni rupa fotografi itu pengertiannya melukis dengan cahaya yes. dan orang-orang yes. seniman seniman di seni rupa itu merasa itu bukan berkesenian, yeah. itu kan masih kontradiksi ya sampai sekarang bahwa e, fotografi itu masuk seni atau bukannya yeah, itu yeah. kadang masih ada gitu yang ngebahasnya yeah. gitu ya. Ya yeah, padahal jika di fotografi kan uh, apa ya, takarannya kan sains, teknologi, and art. Yeah. Tiga itu okay. fotografer tuh memilah seberapa besar kadar artnya, seberapa besar kadar sainsnya, yeah. seberapa besar kadar Teknologinya sebetulnya. Iya. Nah, mana yang mau kita pakai? Keadaan mana yang lebih banyak? Di situ kita berada. Mana yang kita kuatnya? Yes. Gitu. Dan malahan mungkin berhubungan dengan teknologi zaman sekarang aja yang udah saking majunya ya. di mana kamera aja sekarang video udah masuk ke 8K. Hmm. Di mana kecepatan sih. Ya maksudnya teknologi zaman sekarang kecepatan. Dan malah banyak uh, orang dan mungkin lebih ke jadi hambanya teknologi. Itu Jadi juga jadi concern bahwa makan C sama Kang Pocon ngobrol dan beberapa narasumber itu bahwa uh, banyak sekarang yang bisa bikin foto bagus. Jadi aku uh, yeah, rata-rata -rat, yeah. rat -rat, keren-keren yeah. lah. Uh, fotografi itu udah maju banget dan semuanya itu bisa bikin foto bagus. Hmm. Hampir semua orang bisa bikin foto bagus. Tapi pas di saat Jadi melihat kadang karena mereka terlalu mengandalkan teknologi nggak ada rasa di sana. Maksudnya Jadi ngeliat bagus ya udah. Hmm hanya sekedar itu, gitu ya, ya itu kan, ya itu memang terjadi sih, Ki makanya kenapa uh, kita mengenal, kenapa fotografi dulu dipertanyakan tentang is it art or not, hmm. gitu karena kemampuan fotografi dalam konteks reproduksinya ya kan, kemampuan reproduksinya kemudian recordingnya ya kan jadi lebih pada mechanicalnya yang lebih oh, di yeah. mechanical reproduction -nya. sama juga sekarang, sebenarnya digital reproduction sekarang yeah. Ya kan. Nah, kalau dulu foto ataupun karya itu semakin sedikit auranya makin keluar. Iya. Karena orang untuk bisa melihatnya tuh effort banget. Benar, kita mau lihat karya Mona Lisa kudu, iya hmm. Tapi hari ini justru aura fotografi itu bisa jadi semakin kuat ketika direproduksi terus. Iya. Tapi reproduksi dah bukan dicetak hari ini. tapi ya, tapi dipublish Ya, di sosial media ya kan di publisier, ya, makin orang lihat makin banyak, makin diperbincangkan, makin dianggap baik, makin dianggap sebuah standar baru fotografi. Oke okay. Itu sih yang jadi ngeri maksudnya hmm, zaman sekarang itu uh, koreksi uh, kalau jadi salah, hmm. cuman pemahaman benar atau salah tentang sesuatu hal itu diakui melalui siapa orang yang berbicara, bukan hmm. keilmuannya. Tapi dari siapa yang berbicara? Jadi orang yang punya populer, populer yang wah atau punya followers yang banyak, hmm. itu bakal dianggap benar membicarakan apapun. Beda dengan misalnya orang yang tahu ilmunya malah bisa dianggap salah karena nggak punya followers. Benar nggak sih zaman sekarang itu ya, udah sampai seriskan itu? Ya, Ghi. Tapi itu anggaplah sesuatu yang menarik sebagai fotografi. Kenapa? Karena ada ruang-ruang yang akhirnya dibicarakan di luar konteks. Teknologinya, ya. kita mempertanyakan tentang statement-nya, mempertanyakan tentang pemikirannya, ya kan. Kemudian juga kita akan mempertanyakan tentang kapasitinya, hmm. ya kan. Jadi dengan hal ini justru bagus orang banyak mempertanyakan dialektika dalam dirinya, ya, ya kan? dialektika di masyarakat, ya mempertanyakan tentang yang benar yang baik itu ya, kayak gimana sih? Karena fotografi menurut saya, ya in my opinion ya pendapat saya mengenai bahwa fotografi itu hadir bukan cuma masalah estetika doang. Fotografi itu harus baik dan benar. Dalam artian ini apa? Fotografi hadir karena ada logika yang bermain, ada, kemudian ada etika yang bermain, dan ada estetika. Jadi ada tiga hal ini yang saling berkaitan. Jadi banyak hal yang menurut saya menarik hari ini fotografi, Ya, cuman juga yang kita harus bicarakan tentang Fotografi endingnya bukan cuman foto, fotogra- fotografi juga perannya bukan cuman fotografer. Fotografi membuka ruang-ruang yang banyak, yeah. peran yang banyak, ya enggak. Ya, Sehingga ya sama, kayak memerankan fotografi itu praktik banget lah, nggak usah ngomongin teorinya, nggak usah ngobrolin tentang basicnya, ya, filosofinya, segala macam, Enggak, gitu ya. nggak apa-apa, ada orang yang punya pemilihan situ, oke. Okay. Tapi jangan nyalahin orang yang melihat fotografi sebagai bentuk the way Dari of thinking. Yes. Fotografi the way of thinking. Ada juga orang yang melihat the way of seeing. Tapi pada akhirnya kalau dua itu dikombin, jadi the way of life. Itu yang misalnya, kenapa hari ini saya masih tetap ngobrolin fotografi? Ya Bayangin mungkin ke start 90-an, Om pojang, Kang Cis lebih, lebih dahsyat lagi daripada saya. Dan mereka senior-senior dan maestro-maestro ini malah kadang kurang... Ya maksudnya nggak peduli juga, dia di media sosial diakui atau enggak ya. Yes. Oh. Karena apa? Karena kita udah ngomongin tentang esensi. Ki. Ngomongin tentang keadilan fotografi bukan lagi tentang physical things. Tapi tentang ya? apa yang membahagiakan diri kita, apa yang membuat kita bertahan dalam hidup ini, dan apa yang ditawarkan. Fotografi buat kita besok dan masa depan nih, hmm. itu yang itu yang mungkin saya lihat, saya ini yang saya rasakan ki. Jadi dulu mungkin awal-awal <laughs> saya bawa kamera ke mana mana ki, iya. buat tasnya juga sebagai identitas fotografer tuh ditunjukkan. Tapi makin hari kita nggak nunjukin itu, karena kita ngelihat kita nggak butuh atribut lagi. Iya. Fotografi udah jadi bagian dari diri kita ki, ya, Ki, pengen garis bawahnya bawah. bawah banyak orang-orang zaman sekarang bukan menyalahkan atau mohon maaf hmm. banget bahwa e, karena fotografi udah jadi lifestyle malahan yang namanya basic itu sudah mulai dilangkahi maksudnya di, dilewati banget gitu karena oh saya udah bisa ngejepret yang penting benar saya maksudnya kelihatan terlihat hmm. bagus tapi e, konsep benar tidaknya itu mereka udah gak mikirin lagi gitu yang sangat disayangkan makanya ya benar kata kang Anang bahwa foto itu fotografi itu banyak sudut pandang. Tapi di saat kita sama berbagai sudut pandang itu udah benar-benar mengerti sama-sama mengerti tentang basic. Itu malah jadi satu pemahaman baru kan. Ya. maksudnya kita bisa beradu argue, argumen itu udah bukan masalah teknis lagi karena teknis itu udah ada di dalam diri setiap fotografer ya. kan. Teknis nah, bisa jadi berulang gitu. Kayak... Nah, iya itu Kang Anji juga bilang bahwa Jack, lu jangan kaget, konsep atau ide eh, teknis lu mau segimanapun hebatnya sekarang, di masa depan lu buka buku, ada yang sama, itu udah nggak aneh. Karena yang namanya teknik fotografi atau teknik apapun itu biasanya dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Cuman variasinya yang berubah, medianya kadang-kadang yang berubah. Pokoknya ya lucu juga sih. Ya di dunia fotografi ini aja, ya kayak Kang Denny bikin artikel fotografi sudah benar-benar ditelanjangi. Hmm. Itu kan udah dinamika yang ada ya. gitu. Ya, karena ya tadi ya ki fotografi dibangun dari nggak satu, nggak satu material kalau dibilang. Yang tadi ya etika, logika, estetikanya jalan, ya. ki. Ya kan? Nah, setiap orang punya pilihan starting pointnya di mana? Ya kan model di logikanya di estetikanya ya. maupun di etikanya. Ya dan kemudian juga orang bisa ngelihat kayak gini, Ki. Uh, ada orang yang lihat fotografi sebagai bentuk praktik. aja, itu oke. Iya, apa-apa, Ki. Ada yang melihat fotografi sebagai bentuk teoritis? Ya enggak. Ya, karena dua-duanya saling menguatkan. Iya, saling melengkapi juga. Ya enggak, cuman tinggal pilihannya. Misalnya ini kecenderungan ya, misalnya Praktikal, hobi, profesional, kemudian industri, kan itu mekanik, teknikal dan uh, praktik. Biasanya endingnya itu experience, pengalaman, ki. Hmm. Ya kan. Terus yang diobrolin biasanya tentang kamera, teknologi dan kamera dan objek. <laughs> <tosipun> ya. yeah, tapi yeah. di ruang lain, kalau kita ngomongin teori, ya, ini yang kita obrolin bisa jadi bukan tentang kamera dan objeknya. Lebih ke konsep Tapi lebih pada analisa Dan interpretasinya Ki. <laughs> semangat, Itu, semangat, itu semangat. yang kita lihat So, itu melengkapi yeah. itu loh. Ki. Jadi, nah si Dibilang teori, ini bisa jadi Kita bicara tentang what Tentang apa Kalau di praktik Itu bicara tentang why Bagaimana Itulah. How, sorry, yeah. bukan why, how Ya kan, dua Dua pertanyaan tentang what And how, gimana motretnya, ya? Kalau kita mendengar apa itu motret, kan dua hal yang bisa kita lihat ini berbeda. Ya. Oke. Ini endingnya bisa jadi pada science and knowledge, ini pada experience. Kalau kita di experience saja, nggak kita pindahin ke knowledge, kita nggak bisa melihat bahwa fotografi itu sesuatu yang punya benang merah. Secara menyeluruh. Yes, fotografi itu nggak bisa dipelajarin. Karena setiap orang pengalaman bisa beda-beda, ki. Iya. Yang tadi saya ceritain, setahun bisa beda. Ya. Tapi kalau kita rubah ini pindahin ke knowledge, kemudian pindah jadi science, jadi ilmu, kita dapat ekstrak, ya, dapat formulanya. Apa yang saya perjalankan 10 tahun kita pelajarin sebagai experience, kita pindahin menjadi knowledge, kemudian jadi science. Hmm. Saya bilang ki untuk jadi saya ini tiga fase yang dilewatin, ABCD tadi ada poin etika di fotografi ada etika eh uh, Kang anang lihat uh, etika fotografi zaman sekarang itu kayak gimana sih? Yeah. So, yang kita lihat tuh juga baik lagi ya, etika yang etos, etos bisa jadi etos kerjanya yeah. bisa jadi tentang bagaimana etikal dalam konteks uh, dia di masyarakat bagaimana dia memotret bagaimana dia praktik memotret ya Ya. Saya juga bisa bicara tentang etika fotografi sekarang baik atau buruk atau bagus atau tidak. Karena, Karena kita, pandangan orang pasti beda-beda. Kita punya punya banyak hal untuk mempertanyakan tentang etika. Contoh gini ki, mempertanyakan tentang private ya atau publik, komersial atau art. Kan dua hal yang selalu nggak bisa kita tidak. langsung ini etikanya nggak bener nih. Kita dulu. Dia bergerak dimana, di mana-mana, di mana? Pendekatannya yang mana? Pendekatan private atau pendekatan publik? Kayak kalau misalnya saya bilang, saya di rumah saya sini, kemudian kamu motret saya, bisa, ini ruang private gue, lo nggak bisa yeah. main foto-foto aja misalnya. Hmm. Tapi ketika di ruang publik, kamu motret orang segala macam. Iya enggak. Hmm. Kita nggak bisa, nggak apa-apa, Everyone can be photographer dan semua orang seperti punya license buat motret. Yep. padahal ada juga PR lainnya, nggak Ki. bisa kita sembarangan motret orang lu bayangin Ki, lu motret, ya, kamu difoto orang, dipublish di sosial media dan booming. Pada, pada saat itu kamu lagi ngeganteng-ganteng ya Ki, ngetaker ya, goreng-goreng natnya malah difoto ya, kan? terkesel malah jadi ya, korban kan? gitu, ya. jadi bullying, jadi bahan-bahan ya kan segala macam, nah, pernah nggak kita mempertahankan tentang itu? Semua? Ya, kan? Jadi buat saya bicara etika banyak faktor ki karena kita butuh elaborasi lain, butuh konvensi bersama, butuh kesepakatan bersama. Apa batasnya? Yes. Batasannya moral <laughs> di yeah. satu sisi. Batasnya moral ki. Satu moral yang kedua tentang bicara uh, fungsinya. Bagaimana fotografi ini dibungsikan oleh kita? dan seenggaknya minimal di saat kita berbicara etika kita coba aja menggambarkan bahwa kita di posisi objek kita. Yeah. Kita nyaman nggak? kalau kita nyaman? Oke, okay, ya udah yeah. berarti ya bang. Nah, ini berhubungan dengan, dengan bagaimana hubungan antara fotografer dan subjeknya. Jadi kalau kita tadi yang ngomongin batasan dan macam pada akhirnya ya, seharusnya fotografer dan objek ya dan subjeknya itu tuh yeah. bikan. Iya. Nggak bisa dipisahin, Ki. Iya. Yeah. Iya enggak? kenapa saya mau terjaki? karena saya punya pemikiran, saya punya ide, saya punya konsep untuk menghadirkan Zaki Zaki udah hadir dulu di diri saya iya. sebelum fotonya jadi udah, udah bener -bener dipikirin ada udah, dia. oh gitu iya. seorang ini tuh gini nah, loh iya kan dan saya ngeproyeksiin dulu kamu Ki kayak Zaki bakal kayak gini nih setelah proyeksiin kemudian saya masuk pada conference dimana saya ngelihat apa yang esensi dari Zaki bagusnya dari mana Capturenya dari dimana? mana? Iya esensinya apa? Setelah saya menemukan esensinya, ya kan apa yang mau saya hadirkan, saya jepret, itu lebih kambuan. Saya sama kamu udah jadi satu di foto, iya nggak? Lebih ya, ya, di foto, iya. Satu, satu kesatuan. Satu kesatuan di foto, iya, di foto itu dan ya itu makanya kenapa orang sering merasa bahwa punya punya ketika bawa kamera. Dia punya license to shoot everything. Yeah. Padahal kalau kita baik lagi, kadang-kadang juga fotografer menjadi begitu dominan kalau bawa kamera. Iya. Eh. Sangat. Kita tuh nggak punya ruang buat kolaborasi. Kita nggak punya ruang buat dia masuk pada diri kita terlebih mm. dahulu. Dan akhirnya kita mengakui bahwa saya nggak akan pernah punya foto ini kalau nggak ada anda. Iya. Yeah. Ya kan? Dan nah. Anda berhati banget buat saya. Ya. So bagaimana memperlakukan orang yang berarti bagi Anda? Nah, <laughs> ya sih soalnya kejadian juga bahwa sesimpel hak cipta fotografi aja, kita berbicara hak cipta karya foto itu sesimpel siapa yang menjepret. Nah itu yeah. kan sebenarnya bahwa sebenarnya kita sebagai fotografer pun harus mengakui adanya Lightwing, adanya yang kru kita ngebantuin itu seperti itunya kan, hmm. yang harus diakuinya kan. Yeah ya itu penting sih bahwa uh, ya itu tentang dominasi fotografer Ki. jadi kita tuh masih merasa bahwa uh, kekuatannya di kita ya, dan fotografer tuh cenderung egois memang cenderung egois ya, memang. gimana ya cenderung. karena dia kebiasaan ada directing sisi egois ada ya, sih dia iya. egois, dia kebiasaan directing bisa jadi kebiasaan dia ngarahin orang ya. terus dia ngerasa bahwa semuanya ada di pikirannya dia ya. dan semua harus berjalan dengan apa yang ada di pikiran kita yang diwujudkan apa yang dia pikirkan Ya, padahal masih ada elemen lain yang menjadikan itu terjadi dan pengalaman mengajarkan kita bahwa ada elemen-elemen surprise yang harus kita akali bisa yeah. terjadi sesuatu yeah. dan itu ruang, fotografi itu punya ruang itu walaupun kita meyakini bahwa fotografi bisa hadir sesuai dengan apa yang kita pikirin tapi selalu ada ruang elemen of surprise ya. Ya, kan? karena fotografi itu dianggap menjadi sangat objektif, bisa jadi sangat subjektif di satu sisi hmm. Ya kan, karena, karena selalu fotografi selalu diakini sebagai medium paling sahih, paling akurat iya. dalam konteks menghadiran kembali. Iya. Padahal ketika menghadirkan kembali kita melakukan banyak manipulasi dan rekayasa. Iya, ya kan? Rata-rata hampir semuanya. Ya, ya, maksudnya nggak nggak memukul rata. Cuman yeah. banyak eh, sesuatu yang harusnya di taking picture aja, jadinya kita making yes. picture. Yes. Jadi jangan jangan di YouTube itu, wah manipulasi menjadi kata-kata yang apa kasar dan fotografi Memang kita melakukan itu semua. Selama pesan yang mau disampaikan nyampe ya udah. Yeah. Caranya kan itu bebas. Sebetulnya yeah. tiap orang punya cara masing-masing. Dan bayangin ki, kalau kita mau tret, emang Eko aja. Kan saya punya opsi banyak banyak. Angle dimana ya. aja, iya nggak? Kemudian kalau saya cuma mau kepalanya Eko, padahal sebenarnya di ruangan ini ada banyak orang. Kemudian kita pakai lensa seperti apa, kita ambil close up, kan kita saya itu semua. Ya. Dan, karena kita punya gap pada hari dengan audience. Gapnya adalah space and time. Kalau saya mau Eko di sini, itu space and time. Tapi kalau orang melihat foto kita, itu citra gambar, citra ruang, dan citra waktu. Ya kan ada dua hal yang berbeda, ada gap, ya kan? Semangat, semangat, Iya. Itu yang kita lihat yang kita lihat itu citra gambarnya eko dan citra ruangnya eko, citra apa namanya? waktunya eko. Iya. Yeah. Kan bukan bisa jadi bukan Eko benar-benar Iya. Hanya pada saat itu dia sedang melakukan itu. Iya. Yes. Ini hampir mirip kayak teori alegori-nya Plato. Plato Cave. Fotografi itu kadang-kadang kita masih meragukan apa yang hadir sebetulnya. Iya. Yeah. Keberadaan itu kadang kita juga nggak menganggap itu. Yes. Ya, kayak... Ya, mungkin saat baca baca Plato Cave, itu menarik di uh, alegori Plato Cave. Di bukunya Plato dengan judul... Ya, uh, di dalamnya ngebahas Republik. Nama judulnya Republik. Ada tiga, tiga obrolan. Dan itu mungkin sangat berhubungan dengan fotografi. truth beauty, Justice itu bukunya Plato. Tapi kamu jangan <tuh> jangan ini. Tapi tentang Plato Cave, udah kamu baca Susan Sontag on Fotografi ada satu chapternya ngebahas tentang Plato Cave. Tapi itu dari tiga statement itu aja uh, udah menggambarkan itulah fotografi. Iya ya, mungkin. <tuh> ya. mungkin, <tuh> ya. mungkin <tuh> <kamu> bisa menyimpulkan, <tuh> in ini ya benar. How fotografi uh, adalah suatu alat atau media yang di, di, kita pakai untuk Mengakui keberadaan sesuatu, yes. Dan maksudnya ya sesimpel inilah. Kayak kita udah beberapa kali hmm. papasan, kita hmm. ya, udah gitu, itu udah beberapa kali papasan. Mungkin ngobrol selewat-lewat, cuman mungkin eh, kalau nggak ada fotografi, kita nggak bakal berkenalan seperti iya ini. Betul sih, okay. nggak pernah apa no picture hoax, hoax. <laughs> itu sama, Kayak kenapa, kenapa kita juga terus memperjalankan IPA. Karena ingin menghadirkan tentang hal-hal yang dianggap bisa jadi uh, hanya mitos, bisa jadi hanya perbincangan-perbincangan itu. Ya kenapa kita tetap berjalan di panjang? minimal mitosnya itu? Kenapa terjadi ya. ada kalimatnya ya itu kalimat sesuatu itu gitu? Yes. Kenapa terjadi? Ya, kayak gimaknya uh, fotografi uh, menjadi begitu dalam. Kalau kamu mau memperdalam ya, fotografi menjadi dangkal, ya. Lama kamu hanya bermain di permukaan, banyak sepakat. Ini ya, makanya ya kalau, kalau konsep mari berkenalan pun itu kita ya jujur Kang, Andang jadi punya beberapa kali ketemu kayak Mas Roy, Kang Cis, atau Wahyu sendiri yang menjudge bahwa, gila ya, lu udah bertahun-tahun di bidang foto dan video mencari uang di situ. Uh, tapi kok lu nggak pernah kepikiran bikin karya? <laughs> kayak yeah. gitu, ya itu kan sindiran. Jadi yeah, uh, yeah, yeah. jaki senang banget gitu nerimanya, benar juga ya. Yeah. Kita bisa jaki bisa hidup dan sumber kehidupan jaki dan kehidupan jaki itu di dunia foto dan video. Tapi jaki nggak nggak pernah punya delegasi atau apapun yang jaki buatnya berkarya aja deh, nggak usah mikirin ini harus menghasilkan berapa berapa. Ya konsep hari berkenalan ini hadir karena. Hal itu sih Jaki ngerasa kurang apa ya kurang banyak kenal orang-orang hmm. di dunia fotografi ataupun industri kreatif sekalipun. Zaki, ya, the power of cillatrami. Iya tepat. Hmm. Itu waduh jadi dari kang Andang ini narasumber ke 8 dan ilmunya wow hmm. itu dari delapan narasumber itu. Asik. Oh, energi jadi energi buat Zaki dan hmm. juga buat saya karena Jaki hadir. Udah dengan tujuh energi dari teman-teman kita sebelumnya mm -hmm. Dan ini ketemu Dan saya kerasa energi itu Kehadiran pemikiran Kang Cis di dalam <tuk> ke Kehadiran bagaimana praktikalnya Kang Roy Bagaimana virus-virus yang muncul dihadirkan oleh Mang Wahyu uh, gitu. Ya kan? Racun! Ya, Wah, wajib, ya. Itu dan itu kita Dan kebayangin kalau kamu terus bergerak Bertemu banyak orang Jadi <tuk> kayak snowball Kata narasumber lain kayak Kang Denny ngomong Gila loh Jeb. kalau misalnya kamu benar-benar jalanin Project ini terus-menerus kamu bakal bisa mempersingkat waktu kamu belajar dengan cepat yes. karena kamu bakal ketemu dengan narasumber-narasumber di industri kreatif itu sendiri yes. okay. dan itulah makanya juga uh, uh, mudah-mudahan teman-teman juga bisa melihat bahwa uh, variasi di fotografi peran di fotografi kontribusi di fotografi semua orang boleh berkontribusi dan yang jadi inget bahwa Konsep Madu Berkenalan itu adalah industri kreatif Di industri kreatif itu ada subsektor banyak banget hmm. Ada hampir 16-17 yes. subsektor Dan kalau misalnya teman-teman tahu Di satu sektor aja ya Kita bilang satu subsektor aja Fotografi Di dalam fotografi itu banyak Kita yeah. bisa jadi apa di bidang fotografi itu banyak banget ya Soalnya ya ya jadi banyak ketemu orang-orang biar kita lebih melek sebenarnya kita bisa menjadi sesuatu di bidang tertentu itu nggak harus jadi ya kalau kata Wayu ngapain saya di bidang fotografi memotret kalau udah banyak yang memotret saya bakal berkonsen hmm. di bidang-bidang yang bukan memotret ya di, jadi dengan kata katain bahwa kita menjadi tahu kontribusi apa buat fotografi ini hmm. dengan karena apa ngapain. ya kan partisipasi apa yang mau kita bangun Oke. Jadi itu penting karena ya kayak lagi ya, masih seperti saya pernah motret pernah ngasih workshop buat tuna netra kayak. Workshop tuna netra. Uh, jadi ingat saya waktu itu sholat Jumat di Wiataguna di Pajajaran, saya ketemu teman saya dan teman saya juga teman saya kenal dengan beberapa teman kita yang tuna netra. Ini dicrita. Uh, saya uh, kemarin baru pulang dari Bali. Tapi sayang, kaya. saya nggak bawa kamera, jadi saya nggak foto-foto. Kebayang nggak? Apa yang di pikiran kita, Ki? Ya nggak? Teman-teman kita yang punya uh, keunikan, punya ini di bagian visualnya, tapi dia ngelihat bahwa fotografi itu penting buat dia. Padahal fotografi sangat visual, kita yakini. Ah, ini apa? Kamu ajarin saya motret dong? Saya juga masih bingung, Ki, gimana ngajarin ini? akhirnya saya ngajarin mereka setiap Jumat habis puas abis jumatan saya ngajarin dari mulai mereka uh, tentang prinsip dasar gitu ya gitu, nggak kebuka terus kemudian motret sampai motret pun juga saya bingung gimana ngajarinnya akhirnya saya bilang oke okay, kita motret yuk mulai motret misalnya gini ki misalnya teman saya nih Irfan uh, saya mau motret misalnya jaki ya, ki saya motret kamu ya dimana kamu ki ngomong dong gitu ngomong saya di sini van dia dengerin kan karena dia punya tingkat kepekaan ya, lebih mungkin lebih di perdeka dan dia bilang, oke okay, Ki, jangan bergerak ya, dia pegang dulu, hmm. senyum ya Ki, set, foto. Terus dia tunjukin ke saya, gimana ya, kang Andang? Bagus bagus ya? Dan Terus dia bilang, keren. Ya, ya. Padahal, tau gak Ki, saya juga banyak melakukan white lies, tau gak kenapa? Karena kadang-kadang gak ada gambarnya, kadang-kadang cuman kepotong, keren segala macam. Ya, ya. Tapi pada kita menjadi bahwa fotografi itu tentang, bukan tentang apa yang hadir, dia. tapi bagaimana imajinasi, Yeah. Dan kemudian bagaimana realitas yang dia hadirkan yeah. di kepalanya? Bukan realitas yang ada di fotonya bisa jadi iya, yeah. tapi realitas yang dia bangun sendiri di pikirannya. Ya yeah, kadang ya gila sih Jak ingin dengar cerita itu bahwa wow, Jak aja aduh kalau di posisi itu Jak nggak tahu yeah. bisa harus ngapain ya. Yeah. Karena yang Jak pun sadari bahwa uh, mata dan pikiran kita itu kadang Uh, Mana yang lebih dulu? Mata lebih pikiran? Kalau Jackie biasanya pikiran. Pikiran. Kalau Jackie ya, ya. Kalau Jackie biasanya pikiran. Karena ya kalau Jackie bergerak di bidang fotografi, kadang berpikir, Oh, orang pengen uh, motret kayak gini. Kadang si alat itu gak mumpuni. Karena emang yang diciptakan Tuhan itu, mata itu berproyeksi -ber -ber ya untuk kita melihat itu, untuk menggambarkan sesuatu keindahan. Yang gak, belum tentu bisa diikuti oleh teknologi sih. Pokoknya jadi selalu ngasih pemahaman untuk basic-basic uh, fotografi pun patokannya mata kita, karena si kamera harus ngikutin mata kita, bukan mata kita ngikutin kamera gitu. Tapi nanti ada bedanya mata sama kamera, mata kamera ki. Hmm. Kalau mata kita, dia punya kemampuan rapid eye movement. Iya, tepat. Dia bisa terus eh bergerak, eh ya, yang tapi kalau, iya, kalau kamera, vlog gitu. ya udah di gitu. Iya. Jadi mata kita tuh bisa jadi perubahan diafragma, perubahan ISO itu mata kita udah yeah. punya sendiri. Iya uh, yeah, dia punya daya len... di di mata tuh ada daya lenting lensa ya mirip kayak zoom, yeah. retina dan Tapi juga yang kita tadi saya juga kenapa saya nanya ki mana yang lebih dulu mata atau pikiran? Ya. Yeah. Nah sebenarnya kan kita ngelihat dunia ki. dan kita butuh sesuatu untuk menceritakan apa yang kita lihat. Apa fotografi? bener-bener media yeah. perekaman, yeah, perekaman. Yeah, yeah. jadi fotogra kita kita melihat dunia dan kita pengen menceritakan dunia apa yang kita lihat lewat fotografi yeah. fotografi itu bener-bener alat perekaman ya maksudnya ya konsep baru berkenalan itu bener sih, tadi kita pas waktu ngobrol juga bahwa uh, jangan nunggu orang-orang yang tokoh atau orang-orang yang punya pemikiran hebat itu meninggal, maksudnya udah nggak ada di dunia ini. Soalnya sayang banget kalau misalnya kita nggak punya rekam jejak. Itu yang jaki lakuin di Mari Berkenal lagi itu sesimpel itu sih sebenarnya. Cuman pengen mengenalkan ya. bahwa banyak loh, ada loh orang-orang yang di industri kreatif yang seperti ini seperti itu. Ya, variasinya itu. banyak banget. Oke, oh, apa semakin kamu ngebuka suatu, semakin banyak kalian harus memperkaya diri kita. Iya kan? nah, makanya kenapa juga ini nyambung sama Zaki aja tentang uh, fotografi sebagai tools, sebagai medium. Fotografi itu sebagai aparatus, oke, okay. aparatus itu alat. Hmm. Iya kan, Aparare, sebenernya. Iya. sesuatu untuk mempersiapkan. Iya kan? Kalau mempersiapkan kan belum sampai akhir. Iya, iya enggak, itu kata closer Film bluser. Bahwa salah satunya fotografi itu sebagai aparatus. Ya kan, kayak kita kan ngomongin aparat gitu, Lalu, iya. ya aparat-aparare gitu, sesuatu yang kita prepare, siapin, ya kan, karena masih ada, nah makanya banyak hal, ada yang kita lihat bahwa fotografi sebagai pengganti subjektivitas, hmm. ya, fotografi digunakan sebagai ideologi, ya bukti kebenaran, ya banyak-banyak sekali, jadi dengan kata lain bahwa fotografi pada ya, juga bisa diakini sebagai bahasa, Ki. Karena kemampuan menghadirkan kembali. Hmm. Kayak saya cerita menzaki Zaki, lagi di mana? Lagi di IPA. Zaki foto aja, ada background, saya pakai baju IPA. Oh iya, hmm. lagi di IPA. Karena dia punya kemampuan menghadirkan kembali. Ya, representasi. Ki. Dan akhirnya fotografi bisa juga dilihat menjadi dua hal. Ki. ya Satu adalah uh, alat komunikasi. Hmm. Ya dengan kata lain bahwa digunakan sebagai bahasa fotografi sebagai language, okay. yeah. ya, Tapi juga di satu sisi fotografi bisa dilihat sebagai tadi pengganti subjektivitas, pengganti perasaan, yeah. ya. kan satu dipakai tool of, tool of explanation, ya, sebagai alat untuk menjelaskan, menggambarkan, jadi satu lagi sebagai tool of expression. Jadi, pelari kalau misalnya itu pembahasan tentang fotografi. Nah, di saat membuat humanika, ya maksudnya humanika yeah. itu berada di posisi sebelah mananya yeah, yeah. Nih, di fotografi okay. itu. Oke, humanika itu sebenarnya jadinya kita ngeliat kalau saya menggunakan dan teman-teman bahasa visual learning and life journey. Fotografi humanika itu menjadikan itu. Humanika itu menjadi ruang, ruang belajar, ruang berbagi, ruang sharing yang padahalnya kita bicara tentang apa yang kita believe, apa yang kita yakini bahwa fotografi bisa berkontribusi pada masyarakat. Oke. Itu keyakinan kita. Ya kan? Makanya kita kasih jadiin sebuah ruang namanya itu, Yang kita tawarin itu value. Bukan apa? Ya, bukan tentang material things. Oke. Makanya kalau kamu lihat di Iginyu Manika yang kita munculin ada paling juga berhubungan kesenian, berhubungan dengan pendidikan. Walaupun di sisi lain kita melakukan praktik-praktik komersial, karena hmm. kita juga butuh support system, ya, ya, yang ya. nyuntik kita nyampe. Ya, yes. Jadi kayak ini, cek mereka itu JKLCSR nya kita. Karena kita udah terlalu banyak dapat dari fotografi, dan seharusnya kita memberi kembali apa yang bisa kita kasih ke fotografi. Ke fotografi. Dan saya lihat fotografi itu bukan cuma sekedar fotografi Fotografi itu kebaikan Dan keberkahan yang Tuhan kasih buat saya Karena sampai hari ini saya bisa sampai hari ini kena kebaikan fotografi Medium kebaikan fotografi Berarti kehidupan dan sumber kehidupan Kang Adang itu gara-gara berkar fotografi? Iya Saya bisa sekolah ps S3 Dan apa yang saya bahas juga tentang fotografi S1, S2, S3 Kemudian saya bisa punya kesempatan berkarya, pameran di beberapa tempat juga lewat fotografi saya bisa berkontribusi pada masyarakat dalam artian di dunia pendidikan formal maupun non formal, juga fotografi iya berarti, eh, Kang, Andang itu, sorry, Kang Andang itu sekarang eh, aktif juga sebagai dosen ya? iya, sebagai dosen juga di ISBI? di Isbi Bandung dan ada satu kampus juga di, ya dosen tamu aja Ki. dan kadang-kadang juga saya lucunya jadi uh, saya beberapa kali jadi penguji luar Doktoral di Malaysia, ya, sempat uh, berarti sempat mengenyam pendidikan juga, ya, kalau nggak salah di universitas Malaysia, ya, di universitas Malaya. Saya uh. tidak program, ya, di pasti, pastikan, Ya, belajar, ya, itu tadi, Ki, bahwa investasi terbesar buat saya hari ini bukan lagi kamera yang saya miliki. Karena kadang saya jadi malu kalau saya punya kamera mahal, tapi saya tidak mampu menggunakannya sangat baik, biji, tidak jadi bijak ya. Kemudian juga, karena saya ngerasa bahwa yang yang akan menjaga saya, yang membuat saya bertahan di fotografi hari ini dan masa depan, adalah bagaimana dia menjadi eksklusif bagi diri saya. Bagaimana dia sesuatu yang nggak bisa terpisah dari saya. Kamera bisa terpisah kapan aja, iya. gue butuh duit gue jual. Iya, ini ya, bareng Jacky lakuin, ah. ya, kan? <laughs> ya kan? Nah yang soalnya apa yang menjadi eksklusi dari kita? Bawa fotografi itu menjadi cara pandang saya, fotografi cara berpikir saya, ya kan? Jadi way of life saya. Dan ini emang zaman sekarang udah jadi kebuka banget sama makanya dan Jacky ngerasa yang Jacky lakuin ini bener bahwa Jaman sekarang itu bagaimana kita mengarsih ya bukan mengarsip bukan ya e, mengolah pola pikir kita bukan hanya sekedar kita bisa motret atau kita bisa bikin de dengan media sesuatu cuman pola pikir kita yang harus diasah terus. Yes. Karena yang sering kita lupa dalam memberi asupan ini dan ini ya di fotografi yang sering diberikan asupan itu cuman mata. Yes. Tapi kita lupa mengolah bahwa mata itu pintu masuknya doang bahwa lewat mata kita terstimulus oleh objek yeah. atau subjek meter, tapi pada akhirnya ada dua elemen, satu akli akal, satu hmm. lagi kolbu hmm. hati. Dan gimana mungkin kalau misalnya kita bisa mengcombine tiga ini, hati, mata dan uh, akal kita, kita bakal bisa membuat karya yang punya rasa. Ya yeah. yeah, dengan kata lain yang keluar adalah apa yang kamu pikirin, apa yang kamu rasakan, dua hal itu muncul itu yang kita bisa lihat Ki. ya, nah, bagaimana airnya yang muncul tuh jiwa-jiwa jiwa-jiwanya jiwa bukan cuma tentang hatinya aja bukan cuma tentang pikirannya doang tapi itu menjadi collide, menjadi satu jiwa ya, karena ada mind body and self nah, tiga itu bisa jadi becoming soul ya yeah. kita. karena tiga hal ini yang akan menjadi muncul ke permukaan menjadi jiwa yang tampak jiwa itu bisa jadi tampak hmm. tapi ketika kita bisa mengolah pikiran ya mengolah perasaan mengolah diri kita yang muncul bisa jadi jiwa kita yeah, dan bisa tersampaikan diri, ya, kepada orang diri, lain yes. itu ki ya kita juga susah sih akhirnya bilang oh, oke okay, ini ada jiwanya dan banyak versi tentang yeah. itu kata Robey Capa, kalau foto kamu belum begitu kuat, bisa jadi karena kamu belum begitu dekat dengan objeknya. Ya kan? Banyak orang sih yang... banyak perspektif banyak perspe... juga ya, banyak orang. persepsi tentang bagaimana menghadirkan fotografi yang punya kekuatan, bagaimana fotografi menjadi satu medium, ya tentang tadi, tentang etik, logik dan estetik. Hmm.